Hai guys hari ini aku mau masak tumis buncis sama udang bahan-bahannya ada garam masako gula bawang merah 4 siung bawang putih 3 siung ini buncis tomat wortel cabai merah 2 cabai hijau 2 dan ini sedikit udangnya kita lihat video berikut kita potong buncisnya Mirong ya supaya cantik. Nah sekarang kita potong wortel dan kita potong lagi. A few later. Ya ini tumis itu saya potong-potong wortel sudah saya potong ada tomat ada cabai hijau dan merah. Sekarang kita tinggal masak. Yuk lihat cara masaknya. bong putih ke dalam wajan dan kita corang kareng tunggu sampai kuning ya. Setelah itu kita masukkan puncis ke dalam wajan ini bawang merah dan bambu sudah menguning dan bolak balik hingga matang ya setelah itu kita masukkan wortel ke dalam wajan dan kita bolak balik lagi setelah itu kita masukkan udang ke dalam wajan Garam, ya, masako dan kula ke dalam wajan Dan kita balik balik lagi Wah rasanya sudah lezat Mari kita coba di rumah kalian sebentar ya supaya matang Mari kita tutup Kita tambahkan kita sedikit ke dalam wajan supaya lezat kita aduk-aduk lagi hingga merata akhirnya sudah jadi guys kita masukkan cabe dan tomat ke dalam wajan dan setelah itu kita bolak balik lagi tumis buncis dan udang sudah matang mari kita matikan Jadi, mari kita coba. Hasilnya sangat cantik sekali. Yuk, dicoba! Wah, enak hmm. sekali. Selamat mencoba!